Jadi maksudnya kalau naksanikin sama yang tambah seneng kancing nak, biar biasa ikut dunia, gua nontrol hukumnya pengiran berajaran dengan Nabi Muhammad Shallallahu wa Alaihi Wasallam. Umum orang, jengery, jengery ini wah, wow, misalnya petinju, aduh manusia itu halal tau orang, yo ya, haram mau manusia buat itu. Tapi umum orang ajaran Nabi, tinjuku bi, wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju, dorok pakar-pakar humanisme, karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, coro ke melarat, gendari petiju langsung suke. Misalnya saya menang, saya melihat sengkala, kalah saya tolong atas juto. Melani olahraga terbaik jutinya jumlah tinju, perkara ini sengkala lagi. Dara buat analisis ke angan kufukom kan? Wan olahraga tinju kabeh wae, perkara ini sengkala pun. No, tuh, Allah tuh tinju gue hidir kok pena. Coro raharam, sandri kuro tak konti jum, kok kalah lams, tinto kamu jelas, kamu menang satu ini, kamu menang satu ini, kamu kalah ya begitu semua dikulur kamu kadang mikir, ya Allah dari darahnya apa ya ma hasanah menghasilkan yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik tapi nanti hukum adat ilayah milkyama itu seperti yang saya utarakan tadi karena Allah ini contoh contohnya, Ono Nabi Sauri Puripi Marat tetap menyembah tuh rupanya Nabi Isa ada sing sauriburi Puripi tetap nyembah pengiran tuh nabi Sinten Sulaiman karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pengiran terus uang daran ilan cewek ayam bis karet tinggal sholat kono repot aja loh lagi uang ngamati kiai bangunnya kiai oramen sholat ya eh, uang kurip wes enak lah tapi kau rasa terprovokasi terus nujuk nongik masyarakat aku tak udi praperenak tapi tetap sujud ya kiai ora usah nantang pengirammu Kena melara tenan terus buruh neng wang pas wae sujud wae dipecat loro, terus ngomong is menengahin mau malawi tenan tenan, ya tapi itu ya itu seperti itu, kalau saya ada perhitungan sering nangis. Kula nak ngaji tentang naru anu seng ngaci kata tentang sarang gk ada sering nangis. di kulon itu buatin seneng terkenal, jura seneng dibuatin kata. tapi kulo wajib nerang no ilmu nih goni gue nggak sih aki aki. sakitnya tengah tengah itu. kulon itu PD pas pulang dokter, nggak nah, ditawarin itu apa tipe itu. karena nih nak ngaji ku hati saya jelas, mau ngaci gue ada ilmu, hati saya jelas. kemudian kok sambian gue terus, hati saya jelas. mansalah katolikon yalta misufi ilman sahal wahu taurikon ilal Eh, sepoknya, eh, <hesitation> gule el bui gubu sisiwar kohin, pumna gule raha katsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika wulatsika Maksudnya sing alim wong hati si dewi kan woi hati si wong ganggu sing boleh Lani bahamit pak pasuruan almarhum nih Perkenal wali nih wu wali sopo jalur wong alim nih Di Google kadah pernah pak pakde pak de pak Legi ini lasem Bahamit nah, yang lasem Ni gue nggak ada wong sering suwana nih kan Quran. Pak kaci jadi nanggapa Quran kor anji di storkulong Pak. bah Stork sakcus nemaati kadang gak tau Mati, ya, guys, yang mati dalam keadaan tiga jutsu, tak tahu tapi, terus mati, mau setengah-setengah, kutu, enggak, nice to saya, umur berapa, orang wayang mati, orang, orang, ketika itu banyak-banyak yang kejadian seperti itu biasanya orang-orang harus -orang tidak ditawani Pak Hamid ada kiai yang agak teman itu wanita Mbak Sir ini apa, tidak ada ajaran ngutin. sekarang uang orang kok akan menghafal Al-Qur'an jadi Pak Hamid orang-orang itu hanya memiliki dua hal yang itu kepengen suga dan kepengen maafan Wongan ya, orang tidak -orang, Nabi kan, orang-orang so itu bisa memiliki kecuali mereka al-khirsu wal -amal. ambisi yang kepengen maafan itu seperti tinggi lah itu repot, sampai mati, cita-cita ini cek kepingin suke berarti ditulis panggilan hadayamut iki mati, tapi cita-cita ini kepingin tapi nak takkan ngapal Qur'an, kan statusnya iki mati dalam keadaan kepingin mengapalah Qur'an jadi himmah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yal tamisu sufi ilman sahalahu lahu tarikon ilal jenna Ibadah mit sang itu jadi ya aku wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi dia supaya status seru keno rawang saya nggak pengen maafan. Tapi kepengen saya ngapal Quran. Kon ngapal loh. Tapi naksa iki kan. Dena emosinya masih tinggi. Ke pengen alloh no dunia. Wah betul. Sebenarnya kan. Esumur apa? Umur sudah dia. Sudah sudah. Sudah nggak setor. Patang joss kerumuk kabar. Es. Tapi aku pas mati aku jadi seial tamis sufi. Enak, yo wong, kalau nu lo cocok, lanang apa lah? Betas ngajinin enak, sang gerakat ngajinanti tuh oh, wong, no, so wae cek golek nopo, cek golek, mang luar biasa, mong golek. Bar kini ku wow, segi sojok dunyon namung ilmu ulama di keluar rasa nopo napa? Kalau nu dua konjok atas yang kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng Gini Amerika kuat, air rotor rotor awam kan kerjo kerjo kasar nopo. Nak cerita ku lo, ya, sempenang napa? Nata ngaji bapak sempenang. Kalau nateteng Malaysia nih, Santi Satrie bapak yang kerja, masak gus salam dagus baru kayak tahu ngaji abjadnya. Umuriki uang idan kabis rai dan kulot. Perkara nih. tapi, um perkara nih boleh sih sholat, terus lihat ada sedian kah beraw nasi sholat. Iya gua ya deh, yakin nak waras dewi. Lu coba kalau dia, dikan tidak pernah ngaji, mungkin cara berpikir orang Indonesia gue pemalas. Kaya pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia tuh pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda Oh, uh, mau bahasa negus lihat itu orang Indonesia cara jalan beda jalannya para pemalas, lihat jalannya orang Singapura bergegas dinamis ngobel jadi lu semua mau mikirannya mau ke jalan yang sing... tegas ngasih lo duit, yang layu tapi nak pikiran dia uang solekan ada orang eh suara suco telat ya, udah repot bagaikan suco panggil temen pernah di Sore mau mikir bulat-bulat, kok akhirnya, kok, kok wajib, jauh ramah, tarik pun, woi, woi tuh, jauh wajud entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, Malaysia entar, Singapura, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, setempat. entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, entar, gak Tak pikiran ini sudah mulai intake. Mulanya tak kampanye. Nego, gue lah aku terkemis do kanut-kanut itu nago cerah. tak lurus nogo, paham? Jadi ngaji kita anggap aja obat, paham? Kalau terkemu di celok pangeran bener. Pangeran bersani terkemu rawentas ini dunia. Mungkin nabi nak dengar seperti, Allahumma la tas alit dunya akbaroh hamina wala blahwa ilmina. Ya Allah jadi jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Wae nah, nafsu persona umat iso ben menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine sami nabi itu ngomaraido Allahumma la taj'alil dunya abbara hamina wala mablaho hmm. jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik saya dadi kabeh-kabeh ukurane napa ukurane apa duni dadi karo wong saleh misalnya numpak mobil pikirane pak mobil Alfat orang mau Bismillah, masya Allah, ini kenal ya, maulalim, minta, <tipkan>, lah anak yang mau lalui mau tutup Bismillah, buat pak sepeda elek mau tutup Bismillah, Alhamdulillah cek motor apa Bismillah, isgonoi, pikiranmu solai, bukan isgonoi, isgonoi aneh, jenuh solai, kok aneh, tapi ku mahaluh negeri lagi, tapi wong solai ngendi lagi mahaluh negeri, sehingga di pertimbangannya, Allah mengabadikan Junioradi seksual ya baru kau pikiran-pikiran seperti ini malahnya orang berapa banyak so satu kampung kok orang Wangalim di kampung Iurasi. Bebe Wangalim itu yang pikiran cek ya benar. Malahnya Omai Wangalim nih dunia itu koyok lintang sih nengalangit ini hati seperti. Malah Omai Wangalim gue titen titen aja ternyata. Orang alama teh populer nih langit. Omamu raba populer. Kak Ono catetan nih. Semuanya berat jelas. Jelas.